Tuhan itu tidak sakit Tuhan itu tidak sakit ini kan buat kenangan kamu nanti. Kita mas lihat kenal, tahu biar akrab nah nah nah raihan siap-siap, mantap, mantap dong, harus mantap, mantap dong. Nah. Hmm. Pak Toni. Ini mau Yang ini tuh maksudnya metode klaim nih klaim Alat Masih alat nih memang tak buka Harusnya satu paket Eh jadi seperempat termasuk dalam untuk lem untuk kulitnya mas. Lainnya nanti. antara kulit yang luar dengan kulit yang pastinya lem yang Ada alat yang menempel nanti menempel beberapa hari nanti sampai ini lepas di sini. Kalau ini sebenarnya nanti lepas di sini. ya di atas kepala di bawah kulit yang belum itu Ini nah. tentang hal ini ini semakin terpaksa terganggu juga bisa umur tidak bisa bisa yang sudah sepuluh tahunan yang biasanya di ini, kita datang sampai dulu. Tadi, saya akan mengatakan ada yang lebih tinggi, saya ingin berlima lebih tinggi." Kalau yang lebih yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang yang lebih yang aku tidak di masa terus beberapa hari itu apa? di tapi Ini nanti yang empat saat kali ini Dan ada yang parahnya ketuk badan luar Sampai yang tak salah Saya nanti ini. Mano deh oh. dan masuk kita mau Di tidak ada, ada ya? Tidak ada makanan Selama tidak ada hmm. alergi ini misalnya ada misalnya alergi telur, misalnya ada misalnya ada misalnya ada air Mau sana, misalnya ada air ada jadi mau kita, tidak ada lihat kondisi. Ini tiga setelah pertama itu kan, hmm. <laughs> pertama nanti untuk kendaraan apa? ini pak Bersambungan ini, Oh, ya ada kulit ini masalah, kalau mau kalau mau nabi nabi nabi Selamat mandi, bersabun, menyikat Terus hari ketika sudah dengan Dua kali Semakin sering minimal dua kali di kok. mandi Ini. mandi Mau Nah, ada yang atau tau aja kasih Amerika pun Beda dengan yang Alat sangat jarum yang lain ini lebih soft Lebih lembut Jadi mungkin dengan itu di mana, Orang oh. tersebut